Satu dulu, saya akan bandingkan dulu ya, biar kita di sini sama-sama fair. -sama Tidak ada rekayasa di sini. Sabar tunggu, di bandingkan. Dibandingkan. Ya, dibandingkan. KTP-nya bro, kirim ulang ke saya. Saya nggak bawa KTP, bang. Iya nuh, di temannya Oh, itu, itu, itu sudah itu. Oh, ini. Ntar saya akan gedein dikit nih ntar. Oh ya untuk masuk. Ya, KTP-nya itu sudah. Kelihatan kelihatan kelihatan. Ya kelihatan. Oke. Okay. Ini saya bacain nama Simon Perez, tempat tanggal lahir Kinande, jenis kelamin laki-laki, alamat, agama Kristen, status perkawinan kawin, wira swasta, WNI, KTP-nya hidup Oke. Okay. Kakar, yang ini fotonya lagi nih bendingan nih, bisa dilihat. Walaupun itu masker, jadi enggak. Iya pas-pas, sama itu. lihat matanya aja. Dari model rambut. Nah, mirip ya, mirip sekali. Tidak ya, bukan mirip sama, orangnya sama. Orangnya sama. Itu. Ya. ya, begitu ya teman-teman. Ini buat semuanya. Kami di sini tidak ada rekayasa. Nah sekarang untuk memastikan lagi Bang Simon silahkan open camp Kalau masih kurang percaya Gak usah Gak usah Pak Sebenarnya tuh Bukan, Bukan itu, karena memang edukasi dalam di netizen di luar sana kan. Boleh ya teman-teman disini percaya oh, ya, ya. Tetapi di live <tos> <tos> komen itu banyak yang protes Wah itu odong-odong gini gini Nah Hah. itu loh Ini permintaan Dewan Suro harus open camp Ini Bang Simon ini Coba di pin Bang Simonnya di pin Sebentar mana? Nah, kelihatan oh ya ya mantap. ya dia. mantap mantap sudah sudah sudah sudah nah, cukup ini, ini, biarin, biarin biarin aja ya. nah sudah kelihatan sudah cukup bang Simon sudah cukup. cukup sudah cukup penyanyi, ya, ya. boleh saya pak saya boleh tanya ciri-ciri sebagai seorang Katolik kan ketahuan jadi kalau dia selesai berdoa apakah dia um, apa mengetuk hmm. apa namanya eh, ke potesta baru dua kali sama ada-ada itu setelah berdoa seperti itu atau gimana itu kalau enggak enggak itu Bang itu Bang sudi -sudi Bang katolik. Bang Jordan sudah ya Bang Jordan baru masuk itu sudah karena tadi sudah dia bilang sudah clear Kristen. Begini Bang Jordan itu dia udah dibaptis mau dia katolik mau enggak dia kan nggak ngerti apakah iya, dia ini iya, katolik apa iya, enggak dia kan udah mau iya. tadi Iya betul iya. Gitu loh betul Yang jelas betul. Clear and clear itu fotonya mengikuti Natalan. KTP-nya Kristen. Saya bandingkan Manubulu tak satupun KTP yang ditampilkan. Kalau ada yang murtad di sana berasal dari Islam. Tidak ada satupun itu. Di sana ribuan orang mengatakan murtad. Hampir tiap hari itu. Hampir tiap hari diproduksi ribuan katanya. Tidak ada satupun ditampilkan kayak gini. Satu. Kedua, kemarin terbukti sudah di Malang itu ya ratusan orang dibaptis katanya di gereja di sungai gitu ternyata itu hanya mengelabui pembohongan publik ternyata jemaahnya sendiri diajak mandi gitu loh nah, itu di kan di ini. ini baru satu kita Pak anda gitu. sepertinya agak curiga gitu loh gitu loh nah, jadi sendiri itu gitu loh nah, uh, tidak ada perbedaan mungkin menjual harga diri dengan mengisi konten kayak beginian Pak di sini kemarin ya ini Banyak ya. yang minta untuk disahadatkan kami tolak. Banyak puluhan, puluhan pak, kami tolak. Kenapa? Karena kami harus menseleksi dulu. Cross check betul-betul. Cross check benar-benar. Apa benar-benar pengen sahadat ternyata hanya modus. Pernah satu kecolongan ini. Orang e, cainas di Jakarta. Saya kebetulan waktu itu ada. Kita kecolongan sekali. Nah lupa namanya itu, uh, terus sahadat di sini orang segitu. gitu. Kemudian, saya cross-check, ternyata dia hanya modus minta uang. Saya datangin kerjaannya di toko-toko, toko, di kelapa gading, jahit, atau reparasi sepatu. Saya datangin, ternyata dia masih Kristen Toto, padahal udah syahadat ternyata hanya ini rekening saya ini rekening saya ini rekening saya dan seterusnya. Begitulah ceritanya ya. ya. Jadi ya bahwa teman-teman Kristen juga Islam ya. Ya dia tidak menutup kemungkinan banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan agama. Itu satu itu jelas itu ada itu baik di Islam maupun di Kekristenan. Yang ngaku murtadin, yang ngaku mualaf, tapi poinnya di sini bahwa Yesus itu jauh dari rekayasa menilih ataupun melihat dari channel sebelah yang digawangi oleh makhluk bulu dan kawan-kawan tiap hari memproduksi konten-konten begitu yang tidak edukatif sebenarnya yang dibohongi itu ya maaf ya teman-teman Kristen sendiri dibohongi harusnya malu dengan konten-konten begitu malu harusnya, tahu malu lah masa setiap hari ada konten-konten orang murtadin yang kalau kita trili, kita lihat, kita cek kebenarannya itu jauh dari kebenaran tidak ada sekalipun di situ Pembuktian, pembuktiannya itu hanya pembuktian mimpi dan mimpi dan mimpi Tetapi secara data by data tidak pernah ditampilkan seperti di DJCC ini Kami dengan berani mengatakan ini mualaf kenapa? Datanya dari kekristenan, fotonya dari gereja Apapun orang itu kalau sudah berKTP, selain Islam itu ya sudah murtad bagi kami Kalau itu dasarnya dari Islam itu sudah cerita lalu Bagaimanapun seorang meskipun dia Islam dari lahir, terus dia itu menjadi seorang Kristen itu menjadi seorang murtad bagi kami. Dan kalaupun orang ini tersebut pindah ke agama ke Islam lagi itu namanya mu'alaf. Gitu, teman-teman. Uh, Jadi, teman -teman. Jadi ya, sekali lagi ya konten-konten yang tidak membangun seperti uh, konten kawan kita, saudara kita yang berbeda iman di channel Manubulu, ya harusnya teman-teman di sini satu suara dengan kita. tegor itu teman kalian. Jangan produksi konten-konten yang tidak edukatif, yang penuh dengan pembohongan. Yang dibohongi bukan kami, sebenarnya. Teman-teman Kristen sendiri yang dibohongi demi apa? Ya, demi kepentingan perut, demi kepentingan konten supaya banyak viewernya. Ya, mungkin uh, lebih jauh lagi. Ya, mungkin untuk supaya agama Kristen itu seolah-olah booming di Indonesia, padahal kenyataannya jauh daripada kenyataan. Kita harus preferan far di sini. Betul gitu ya teman-teman jadi di sini YCC tidak ada rekayasa sama sekali buat teman-teman tadi yang sepertinya tertawa tertawa kami sudah kami buktikan izin pak jul ya silakan ya kemarin beberapa bulan yang lalu lah ada salah satu anak buah Manubulu ya baru beberapa hari murtad, dites ngaji gitu ya nggak mungkin dong baru beberapa hari gitu apa nggak secara ngajinya lagu India Eca eca eca eca gitulah. Mau bukti ada rekamannya kita di sini gitu. Ah, carikan. Silakan cari Pak Jul bagaimana gitu. Loh. Ini baru satu loh kita ini. Gitu loh Artinya apa? Di sini tadi ada Simon masuk tambah rekayasa. Langsung tidak ada tegang ngaling-ngaling langsung saya laipkan. Kenapa? Pontan dari itu karena kami tidak ada maksud untuk pembohongan publik dan anaknya masih hidup kok anaknya masih hidup kalau sekiranya ada yang enggak percaya begitu silakan daftar ke JCC kami akan pertemukan tentu didampingi dengan uh, Peradin dia Peradin yang yang banget <tuk> iya ya, uh, Jadi, uh, ya boleh kira -kira. sedikit Bang boleh ya Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, okay, oke, okay, Sebentar, ya nah, bukan ini, bukan ini. Nah, ini, ini yang ini, caca ini, banyak Ini yang bukan hmm. ini, videonya bukan yang ini. Terlalu panjang, tak Kasihkan dulu. Jadi, sekali lagi, ya, bapak-bapak hafal... sekalian, ya, bahwa kita di sini nggak mau hal demikian. Justru itu In... banyak yang mendatangi banjumah Untuk itu, bisa bener benar-benar gitu. Aduh, itu ya. Silakan apa, apa yang mau disampaikan. Pak, oh, begini. <coughs> ya, dengan begitu kan kita sudah, kita sudah membuktikan semua data-datanya. Dan Bang Simon sudah berdedikasi masuk ke Zoom ini dan memohon pertolongan kita. Kita berhak melindunginya. Bang Itu yang perlu kita dulu. apa ya, kita ingatkan. Ya, benar -benar dia, dia sekarang sudah muslim. Ya, jadi dia sudah, dia sudah muslim. Jadi kami tidak bisa... Uh, membiarkan orang lain untuk mempengaruhi. Jadi itu tanggung jawab kita, Pak. sudah itu aja yuk. Oke, okay, makasih Silakan. Uh, saya tanya lagi. Desimon ya, Sekarang hubungan Anda dengan istri dengan mertua bagaimana? Masih belum tahu, Bang. Soalnya sambil sehadap saya belum ada pulang-pulang, Sampai sekarang. Belum diberitahu, ya, belum diberitahu. Mereka pun, mereka tuh nggak ada sinyal, Bang. Hmm. Kalau kira-kira ini resiko yang paling berat, istri Anda nggak mau ikut Anda, Anda bersedia menanggung resikonya? Ya, saya sering ikutin saya, Bang. Apa yang harus saya perjuangkan saya perjuangkan, tapi apa boleh buat kalau takdir menentukan udah tidak bisa ya, kita harus terima. Itulah jalan jalan hidup. Anda kemarin dikatakan oleh siap, di siap, sini Ustad kita bahwa Anda nggak boleh berhubungan dulu dengan istri Anda karena Anda sudah berlainan agama itu namanya bersinah. ya, ya, ya. sanggupkah Anda menanggung resiko itu? Insya Allah sanggup bang. Oh, baru. Nah, Pak Ria, kita akan perlihatkan ya hmm. produksi otan-otan bahlun ini. Produksi murtadin-murtadin odong-odong ini, katakan, buktikan di sini. Ini sebagian kecil, -kecil ini sebenarnya, Pak Ria. Ya. Nah. itu di ayat 153 kalau berkata <tik> Insya'na illa illa tipas tigala jemaat tibet cishitul hacah Sambil Pajol Insya'na illa illa tipas ya stop dulu Pajol itu apa itu ada yang ngerti enggak ini apa ini <tik> lagu-lagu-lagu-lagu <Lalu inja> itu, <tik> <tik> itu Bang Andi hmm. itu lagu-lagu ya. India ya Oh nggak oh, usah kira oh lagu India lagu ya. India lagu India bukan deh lagu India ini hey, lagu India ya, ya okay. kita putar lagi, putar lagi kita terus yang keduanya syaidem, syaidem -adina suna, solati, solati stop dulu bajul dulu satu satu ini ya. nah, gimana itu Koi sedih koi Koi yang mengaku Murtadin tuh ini lagi orang ngaku Nabi nih, keturunan Nabi nih. Nah, ya kita dengarkan. Adalah dari keturunan Sunan Gunung Jati karena nenek saya uh, berasal daripada keturunan Sunan Gunung Jati saudara tahu kan uh, Sunan Gunung Jati adalah salah satu Nabi yang membawa. Neneknya keturunan Sunan Gunung Jati, dia mengaku keturunan Sunan Gunung Jati, karena Sunan Gunung Jati adalah Nabi. <laughs> Kayak si, kaya si siapa, si si badai, ngaku-ngaku Sunan juga itu Sunan Kali Jaga. <laughs> Nih Masih ada lagi, saya putar lagi ya. Jod. Um, Muslim ke Indonesia. Alhamdulillah, kita tertulis bahwa Islam masih adalah yang awal dan yang akhir yuk minuna itu adalah ayat kursi. hanya berapa ayat nah ini ada lagi uh, curi, itu, ma uh, sorry, ya, itu lagi itu surat yasin jangan dulu ya sekarang boleh komentar itu surat yasin sih palsu itu dan mukim sebentar ini sudah mengaku murtad berpakaian muslim begitu tapi baca Al-Qur'an nauzu apa yang kayak beginian perlu dipamerkan begitu ya dan ini ngakunya lulusan Al-Azhar ini Pak dia padu ngomong muntah gua dengerin Ayat kursi kita putar, lagi, kita putar lagi ya kita putar lagi kita simak. wa Nah kalau makan, bagus tuh rumah baca ya, teman -teman ya. seberang, diam dulu pak, dengerin dulu. Simak dulu ya micnya ditutup sendiri sendiri. Makan orang teman-teman kita seberang, Allahumma barik lana pima rojak nahu junji. Iya. Oke. Okay. Dari Kelana Pima Rozak Nohmunjun. Tanya dalam malamku berajalah ya. Oke. Ya, uh, udah udah. Man ismuka siapakah? Udah udah. Wah, okay. oh, alasan ini, ini alam materinya Morevetski. Oh, alam materinya Morevetski artinya berarti di sini terlihat bahwa kebohongan yang di sana itu dianggap satu kebanggaan. Karena kenapa saya katakan begitu satu kebanggaan? dia mengatakan dari al-asar al-asar yang mana ini jangan-jangan di eh, ini di padang rumput di al ini orang ini dia bangga dengan kebohong apa yang buka jadi memang saya heran dari teman sebelah itu seakan agam rohaninya tidak hidup kalau tidak dibohong kenapa saya katakan begitu karena coba lihat channel-channel tadi yang ditampilkan itu yang dari Manukulu itu Semakin dibohong, semakin banyak piharnya, semakin banyak penontonnya. Jadi rohaninya tidak hidup kalau tidak dibohongi. Oh, <laughs> ya itulah ya teman-teman ya. Ya kami kenapa sih menampilkan ini dan mengumpulkan video-video yang kayak begitu? Ya ini sebagai pemberitahuan buat saudara kita yang Kristen. Ya kalau saya mungkin di tempat saya ini ada orang mualaf tapi bohong-bohongan. Yang malu itu kami yang ada di sini. Sangat malu kami di sini. Itu, kalau menampilkan sebuah rekayasa, ngaku-ngaku mualaf, tapi aslinya Islam. Sama, kami sangat malu, dan kami tidak mau membuat konten-konten pembohongan yang berbeda dengan channel-channel sebelah. Tidak ada konter daripada teman-teman Kristen sendiri. Tidak ada, malah diam seribu bahasa. Berbeda dengan kita yang di sini, ada kesaksian seorang mu'alaf yang KTP-nya jelas kami share di sini, fotonya kami share sini, tapi di situ ada nada tanda kutip ya sedikit sinis menanggapi. Tapi itu hak kalian. Tapi kita harus bisa membaca dengan fair dengan mata kepala dingin, mata kepala yang hati dengan dingin. Bahwa di sini tidak ada rekayasa. Kami memang bergelu dalam dunia konten Youtube, tetapi kami berusaha untuk membuat konten yang baik untuk umat. Saya sih mengharapkan ya, konten-konten sebelah, yuk tinggalkanlah model-model kayak konten begitu. Membuka kitab orang lain, menafsirkan sendiri daripada pokok-pokok ajaran agama yang sedang dibahas, itu sangat berbahaya sekali. Membicarakan agama orang lain, se sejenis kayak monolog, itu berbahaya sekali, karena itu sudah melanggar undang-undang. Menafsirkan kitab orang lain, kalau di JCC saya larang dengan keras, nggak boleh. Kecuali ada diskusi dua arah. Dari kebanyakan teman-teman di luar sana, konten-konten sebelah yang beragama, katakanlah Kristen, seringkali sudah sampai per hari ini terus menebarkan kayak begitu. Kita lihat. Siapa Saipudin? Yang sudah jadi korban si kosman. Nah, itulah akibatnya. Kami di sini hanya memperingatkan, yuk sebarkan agama kamu dengan baik. Sebarkan kasihmu dengan baik. Jangan hanya menampilkan video-video untuk mencari konten. Ini kan berbahaya. Di samping mempermalukan agamanya sendiri. Juga bisa menimbulkan perpecahan kesatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang paling penting. Cobalah kalau agama kalian ya. Kitab kalian. Kami bongkar di sini. Dengan sistem monolog. Saya yakin teman-teman Kristen juga marah. Pasti marah. demikian juga. Saudara-saudara kami yang di luar sana yang Membahas kitab kami. Tanpa narasumber dari Islam. Itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan konflik. Jadi, ya lah kita buat konten tuh yang edukatif. Yang Kristen silakan sebarkan agama dengan damai, bahas kitab-kitabmu sendiri. Kalau kamu mau bahas agama Islam, yuk merapat ke sini. Silakan masuk ke JCC, bukan kami nggak berani masuk ke channel kalian. Bukan, tetapi di sana kami tidak kenal siapa kalian. Di sana hanya ikon-ikon, rumahnya di mana, alamannya di mana. Kami tidak tahu kalau di sana terjadi penghujatan. Ya, kami dalam posisi yang enggak bisa menuntut karena apa? Di sana tidak ada keadilan. Di sini ada Pak Yusuf, ada teman-teman Kristen yang lain. Saya beri kesempatan seluas-luasnya. Saya kasih status cowok kalau perlu. Agar apa? Agar kami saling mengerti. Agama Kristen itu begini loh. Apapun itu, itu hak kalian. Entah itu Tuhannya 3, 4, 5 terserah. Itulah keyakinan kalian dan kami menghormati. Sebarkan itu agama kalian di sini. Demikian juga yang Muslim silakan sebarkan di sini dengan baik sehingga kami saling mengenal. Kalau kami saling mengenal ajaran masing-masing, insya Allah kedepannya lagi kita lebih bertoleransi. Boleh berdebat sampai urat leher kita itu tegang, boleh sampai kita berbusa-busa. Sehabis itu kita tetap menjadi satu anak bangsa. Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena oleh ulah-ulah oknum-oknum yang mencari duit di belakang agama. Ini yang berbahaya. Rawan sekali agama ini. Negara bisa hancur kalau kita nggak bisa memahami satu dengan yang lain. Negara bisa porak-poranda. Kalau kalian tetap mengadakan konten yang nggak edukatif, konten yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Monolog itu berbahaya. Maka itu DJC saya larang itu untuk monolog. Tambahan Amir. Ya, silakan. Oke, ini juga sama Simon, saya pribadi, untuk terima kasih ya, Simon sudah menjelaskan semua. Dan perlu juga penonton di luar ketahui, Simon ini tampil di JCC ini, bukan ujung tampil, dulunya pernah diseleksi dulu. Di saat dia mengatakan ingin kembali ke Islam, kawan-kawan di JCC ini membuktikan benar nggak Anda Kristen. Makanya waktu itu dikirimlah KTP sama dia, dikirimlah data sama dia. Kenapa? Kita nggak mau gitu loh. Jadi bukan berarti simon ini tidak ada tahap seleksi sebelum dia ditampilkan dengan cerita apa adanya. Semua melalui seleksi waktu itu. Yang kedua, kalaulah melakukan pembohongan, saya nggak akan menuduh kamar sebelah atau ruang sebelah. Terserah mereka bakal itu. Tapi ingat kepada penonton, kalaulah kami melakukan pembohongan seperti itu hanya untuk mengejar konten jujur. Allah itu marah. Kenapa? Sama saja kami ini mempermainkan agama Islam. Karena di agama Islam Tolong mengatakan Allah itu tidak membutuhkan kami kita ini hambanya ingat itu dia agama Islamnya Allah itu tidak membutuhkan hambanya hambanya yang membutuhkan Allah itu membedakan agama kita makanya dalam hal orang mualaf Allah melarang kami ini untuk memaksa orang mualaf Kenapa mualaf itu adalah pusat Allah sekali lagi kepada Simon saya ucapkan terima kasih dan kepada penonton di luar. Sekali lagi kami katakan Simon ini melalui seleksi dulu baru ditampilkan dia Kalau benar dia ceritanya itu baru ditampilkan Kalau tidak, itu tidak akan pernah ditampilkan Kenapa? Pertama menjaga kredibilitas JCC itu, yang kedua adalah Kami tidak mau mempermainkan agama Allah Hanya sekedar untuk Mencari konten dan sebagainya Terima kasih Amir Baik, terima kasih uh, Mas Soni yang telah memberikan Sepatah dua kata, silakan Hati uh, Ahmad Wahid Ustaz? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Tadi sebenarnya saya ingin komen tentang uh, Yusuf yang mana bulu itu yang suka menampilkan uh, Apa namanya menurut mereka adalah Murtadin ya Tapi uh, sangat terlihat sekali beberapa kali diuji itu ternyata uh, Gelagapan gitu ya Salah satu Tampilannya waktu itu saya sendiri pernah lihat satu perempuan, eh, dia pernah hidup di, katanya sih di Jeddah, di Saudi Arabia, kemudian pernah berkali-kali ke Mekah, kemudian eh, ngerti bahasa Arab, eh, ditampilkan, setelah itu ada satu orang yang menghubungi dia, dia tanya tentang Islam, dia bilang sudah umroh tujuh kali. Ternyata, eh, mohon maaf ya, eh, bukan apa. Tapi dia itu adalah sebenarnya eh, pembantu rumah tangga. Dan marah-marah dia waktu ditanya tentang Islam. Karena dia tidak bisa menjawab. Dan dia ngoceh pakai bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya itu nggak bisa difahami. nggak karu-karuan. Jadi, eh, begitu kira-kira yang ditampilkan mungkin rananya dia itu adalah targetnya adalah untuk orang-orang muslim awam yang tidak mengerti seperti tadi yang dikatakan dia bilang lulusan al-ashar lulusan al-ashar itu jangankan lulus masuk al azhar itu ada persyaratannya harus hafal berapa jus jangankan lulus, masuk itu harus hafal sekian juz Quran kalau sudah hafal itu bukan cuma membaca yang geratulan kayak begitu hafal kok. Jadi nggak mungkin orang hafal nggak bisa membaca itu tadi nggak karu-karuan sekali tuh yang pakai topi tadi itu. Dia bilang lulus Al-Azhar dari mana Al-Azhar untuk jangankan lulus masuk aja nggak bisa itu harus hafal sekian juz kok untuk masuk Al-Azhar itu. Jadi mungkin mungkin berada perbedaan target ya dia mentargetkan untuk orang-orang uh, muslim yang awam. Ini loh, teman-teman mau masuk, monggo, yang mau masuk silatan, Kira-kira begitulah. Sambil saya nyimak kembali, silakan lanjut. Sebentar Pak Ustadz, ada dikit saya pertanyaan. Apakah Islam ini akan berkurang dengan banyak murtadin atau bagaimana Pak Ustadz? Ini perlu kita siarkan Pak Ustadz. Iya, <tuh> jadi uh, dari... Sembilan tahun yang lalu, saya masih ingat persis satu uh, ya, ya satu orang yang berceramah di masjid waktu itu dia khutbah jum'ah. Dia bilang dalam lima tahun terakhir Eropa itu amburadul tentang mohon maaf uh, agama Kristen. Mereka uh, banyak yang non teis jadi uh, lebih banyak mempercayai Tuhan, tapi tidak beragama dia percaya Tuhan itu ada, tapi dia tidak memeluk satu agama Dan mereka kebanyakan dari mohon maaf orang-orang yang Kristen uh, itu banyak sekali bukti-bukti kedua dalam 50 tahun terakhir itu berapa jumlah gereja yang kosong, gereja yang berpindah beralih eh, apa namanya fungsi mulai dari jadi toko, jadi masjid, jadi macam-macam. Selain itu yang ketiga orang-orang yang ke gereja adalah hanya orang-orang tua-tua <tuh> yang cuma ingin bertemu bersama di hari Minggu untuk eh, saling mengingat kayak macam apa ya reuni. Antara mereka tua-tua Jadi sangat berubah sekali Kemudian kita sendiri yang di Indonesia Kita bisa merasakan Bagaimana ketaatan muslim Kalau kita mengingat ya Kita ambil indikasi yang Kita 25 tahun yang lalu lah Jangan jauh-jauh Masih banyak perempuan-perempuan di Indonesia nggak pakai jilbab Tapi sekarang ini indikasi ya Kemudian ketaatan Ketaatan orang-orang Berapa sekarang jumlah masjid yang begitu pesat bertambah di Indonesia? Ini bukan cuma di Indonesia, begitu juga di Amerika. Uh, tahun 2017, 2017, saya ke Italia, saya ketemu dengan teman-teman saya di sana. Dia bilang, Ahmad kamu merasa ada perbedaan enggak? apa ya saya nggak nggak gitu nggak nggak nggak ngerti sekarang di Italia tidak diperbolehkan lagi meletakkan atribut atribut keagamaan di umum dulu kalau kita mau kita mau masuk ke, ke apa namanya e, stasiun kereta api di Milan itu Tengah stasiun itu ada gambar salib besar sekali di tengah stasiun. Sekarang diturunkan. Jadi atribut-atribut keagamaan tidak boleh lagi dipamerkan di depan umum. Jadi memang banyak sekali perubahan. Sementara kita lihat Islam berkembang, bertambah pesat. Bukan cuma di negara-negara maju, di Afrika pun. Luar biasa di Kenya itu. Kenya itu mayoritas Kristen loh. Tapi perkembangan Islam kalau kalau di Kenya itu uh, Islam itu yang banyak di Mombasa. Tetapi sekarang berkembang pesat Nairobi, Nakuru, Kisumu itu berkembang Islam itu pesat sekali di sana. Jadi uh, siapa tadi yang nanya ya? Kita bisa melihat kok, kita bisa googling kok. Coba lihat, berapa jumlah perkembangan secara grafik peningkatan Islam di dunia kayak apa meningkatnya. Kayak apa meningkatnya perkembangan Islam di dunia. Kita sekarang ini sudah zaman modern, zaman internet. Kita bisa googling. Sementara di sisi lain, coba kita lihat. Teman sebelah, berapa yang, kita lihat perbandingan lah grafik. Dan nonte itu sangat banyak ya. Dia percaya Tuhan tetapi tidak memeluk satu agama. Itu adalah uh, stepton buat batu loncatan. Dia akan hmm. akan akan berpindah agama cepat hmm. atau lambat. Karena dia sudah mempercayai Tuhan, karena percaya Tuhan itu dasarnya adalah agama dulu. Berbeda dengan ateis Kalau ateis jelas-jelas dia tidak percaya Tuhan Contoh terbaru ini kejadian uh, di New Zealand Yang orang yang nembak itu Yang anak muda yang nembak berapa orang yang lagi sholat Jumat itu Sekarang orang di New Zealand Makin banyak bertanya-tanya tentang Islam Amerika dengan isu terorisme Sejak tahun 2009-11 itu, bagaimana perkembangan Islam di sana luar biasa. Jadi kalau mau ngomong perkembangan Islam, ya kita nggak usah pakai dalil, dah kita lihat aja secara nyata fakta. Kita bisa googling kok, nggak nggak usah sulit-sulit. Kita googling aja, lihat grafik bagaimana Islam berkembang dan alhamdulillah. Saya katakan Alhamdulillah Islam berkembang pesat Pak Fai. Pak Fai tadi yang tanya ya Pak Fai. Alhamdulillah betul, betul, berkembang pesat, berkembang pesat, pesat betul, sekali. Kira -kira. Bukan cuma perkembangan dalam kuantiti, Amin. tapi kualitas. Kita bisa lihat dulu, dulu eh, kalau kita mau melihat ya, mereview. 50 tahun yang lalu, berapa jumlah orang Indonesia yang hafal Quran? Ini secara kualiti saya bilang sekarang anak kecil kecil hafal Quran banyak sekali dan ini bukan cuma di Indonesia di tempat-tempat perguruan-perguruan tinggi setiap tahun seperti di Mekah di Medina di Al Azhar di Kairo di Yaman ya, ya, ya, ya. di Sudan setiap tahun mencetak generasi-generasi Muslim hafal Quran. Berapa ribu orang? Di Indonesia pondok-pondok pesantren di sini. Dulu kita kalau lihat, mohon maaf ya, di Malang ini, kebetulan saya tinggal di Malang, di Batu itu tempat pusat Kristen Di sana. Tapi sekarang Anda lihat, sekali lagi mohon maaf, Anda lihat sekarang di Batu, berapa jumlah pondok pesantren yang ada di Batu dan sekitar Batu. Luar biasa perkembangan Islam ini, luar biasa, luar biasa. Ya ini dari saya dulu. Monggo dilanjut Pak Fais silakan. Yang lain ya, Bang makasih, Hendi, mohon Pak maaf. Ustaz. Panjang Bang Andi. Ya. Sugih, mohon maaf. Ya, makasih nggak apa-apa, Pak Ustadz. Kita ke Amerika dulu. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ya ini apa Betul sekali kata Al-Mukarram Ustadz Wakid tadi Memang perkembangan Islam itu Di seluruh dunia Itu sangat-sangat uh, dahsyat ya Seperti Pak uh, Ustadz tadi sebutkan Contohnya kayak di Eropa dan di Amerika Yang di Amerika saya mengalami sendiri Saksi mata sendiri Bahkan sering saya share Ke teman-teman, salah satunya ke Dang Handi lebih sama uh, <tuh> Pak Zulfikar, sama Ustadz Zulfikar, itu setiap ada yang mualaf saya kirim. Saya kirim itu cuman uh, dua masjid ya, di lingkungan dekat saya saja. Itu belum masjid-masjid yang lain, tentunya lebih banyak gitu. Apa yang mualaf mualap Bahkan setiap hari itu, itu ada saja yang semua di sekitar saya sini itu tanpa diiming-imingi tanpa ada iming iming-iming mereka tuh belajar sendiri setelah capek dengan keyakinan dulu setelah mereka pikir-pikir dari kecil didoktrin gak sama orang tuanya tuh. Terus. Uh, setelah mereka pakai logikanya nalarnya berpikir nah konsep ketuhanan dan penubusan dosa itu tidak tidak masuk akal itu maka mereka mencari apa namanya <tuh> Uh, agama lain mencari referensi-referensi uh, apa namanya <tuh> dari agama Hindu Yahudi atau Islam, setelah itu mereka kumpulkan, mereka perbandingkan ternyatalah Islam yang satu-satunya yang aku masuk aku akal, aku. bisa diterima di logika mereka gitu. jadi begitu, rata-rata kan? mereka tuh belajar. Oh, Bahkan yang terakhir saya kirim ke Daeng Handi tuh masih muda, yang profesional, uh, ya Bisnismen ya. itu belajar juga melihat temennya gitu ya, uh, temennya tuh baik sekali. Padahal hmm. kalau di berita Islam itu Muslim itu teroris, pembunuh dan sebagainya, telah dijelaskan dengan apa namanya uh, akhlakul oh. karimahnya gitu kan sangat menarik. Mereka gitu, sering berbagi dan sebagainya, sangat peduli sesama, walaupun itu teman non-Muslim. Gitu ya, nah, terus belajar-belajar, akhirnya baca buku sendiri sambil kalau ada pertanyaan dijawab. Oke, okay, it Islam is fit for me, is the best and one is correct. Religion itu cuman di... Beberapa titik saja ya, belum di daerah-daerah lain Tentunya kayak Bunda Yosi dan sebagainya itu punya apa namanya eh, pengalaman yang lain juga Ya kayak kemarin sudah ada lagi eh, gereja yang dibeli oleh umat muslim Di rombak jadi masjid Dan ini bakal ada deal lagi Yang di Florida sudah deal, sudah dibeli Itu jadi miliknya Dinso yang di New York juga itu ada di New York banyak ini malan di Buffalo New York itu malah bangunan gede kosong dibeli gereja kosong dibeli hmm. ya memang benar seperti kata Ustadz tadi uh, <tuh> mereka banyak yang datang ke gereja itu orang-orang tua yang yang muda itu Udah gak ada itu karena pikiran mereka enggak. Itu tadi udah gak bisa diterima di akal mereka. Kalau yang tua mungkin karena doktrin lama ya, dari masa kecil, masa kanak-kanak gitu, teman-temannya sudah di situ semua. Kalau tidak datang, itu ada rasa kangen sama teman-temannya begitu iya, yeah. tadi <tuh> datang melepas rindu gitu sama teman-temannya itu. Dan apa namanya? Saya setuju sekali. tadi giroh tentang Islam itu. Uh, Sangat dahsyat sekarang itu dibanding masa kecil saya, tahun-tahun 80-an gitu ya, memang orang berhijab, berjilbab itu bisa dihitung beberapa klintir orang ya, perlingkungan gitu. Tapi sekarang masya Allah, di mana-mana, misalkan kayak di Amerika ini, e, itu di sini ada sekolah Hafiz, itu ratusan setiap tahun itu yang lulus ada sekolah namanya Alhuda Hafiz Hafiz'ul. Dan juga punya fasilitas e, mata pelajaran sekolah umum. Itu walaupun bayarnya itu mahal, tapi rame terus. Bahkan kursi itu habis terus, sold out gitu ya. Dan di masjid-masjid di Amerika sini, setiap masjid itu bisa punya 10 Hafiz. Termasuk di masjid kami di Washington DC sini. Setiap sholat, misalkan sholat jamaah gitu. Itu ada beberapa hafiz gitu. Jadi misalkan baca surat salah, itu salah ayat, salah sedikit aja udah dikoreksi gitu. <tuh> Jadi di rohnya beda udah. Ya. Memang benar-benar dahsyat sekarang. Ya begitu aja dulu insya Allah sharing dari saya. Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minta dikumpulkan aja, ya. dikit bang, dikit aja. Minta dikumpulkan aja dulu uh, semua data-datanya ya, Pak Yunus. Nanti sekalian kita buat satu uh, bundel atau satu video gitu. Terima kasih, silakan, Pak Ya, yeah. yeah, oke. Okay. Terima kasih, Bang Andi. Terima kasih Pak Yunus, itu Pak Yunus yang ada di Washington DC. Nah, kita bisa lihat dalam artian kita bisa membandingkan antara murtadin dan muakkal. Boleh di video-video yang lain. Boleh yang Murtadin, pada Dadi, Yusuf, atau yang manapun. Lah. Bandingkan, ada tiga kriteria. Mu'alaf dan Murtadin dalam artian terlihat. 99,99 persen. ,99%, saya tetap pada petugas ini. Murtadin, odong-odong itu satu, bodoh. Kedua, jelas ya. Bodoh. Yang kedua, ekonomi. Ketiga, perempuan atau laki-laki. Lihat mu'alaf-mu'alaf, mu video boleh, tidak pernah mimpi-mimpi, enggak -mimpi. ada. Tidak pernah mimpi-mimpi. Dia belajar untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu aja Bang Andi 99,99 mu'alaf dalam orang berpikir. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak Mama Takdir, yang tadi resen. Siapa ya. lagi? Terima kasih, Bang. Iya. Jadi saya dari netizen, uh, pengikut setiapnya Jizzi, melihat bahawa semakin hari ini, semakin banyak tipu-tipu uh, yang dilakukan oleh dari agama sebelah dengan kesaksian-kesaksian palsu. Jadi nyatalah bahawa mereka ini hendak memang untuk menyerang Islam. Mereka hendak untuk memadamkan cahaya agama Allah. Jadi, dengan kelakuan-kelakuan mereka ini, jelaslah di surah at taubah itu, ayat 32, dinyatakan bahwa, nurullahi bi wa yak, wa illa manuruhu Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah, dengan mulut ucapan-ucapan mereka tetapi Allah mendolaknya malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai <tuh> jadi dengan demikian bahwa dengan keyakinan dan akidah yang sesat yang tidak disadari itulah mereka berusaha keras hendak memadamkan cahaya agama Allah yaitu agama Islam mereka akan melakukan dengan berbagai cara Baik dengan mulut-mulut mereka, yakni dengan ucapan-ucapan mereka, maupun tindakan-tindakan mereka. Bahkan dengan cara apapun yang mereka yakini bisa memadamkan cahaya agama Islam tersebut. Namun Allah menolaknya. Allah justru menyempurnakan cahayanya itu agama Islam dan dan meninggikan agama Islam dan menolong Rasul-Rasulnya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai Islam menjadi besar. Okay. Nah, juga di surah Al-Baqarah ayat bilang, yaitu mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak sadar. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di acara ya Hasilnya di, di season kali ini Sekali lagi mau Kili Amir dan Dewan Suruh Bahwa statement daripada Atau siaran kita kali ini Dengan adik kita sebagai narasumber Yaitu Simon Perez Sekali lagi tanpa rekayasa Murni apa adanya Dan tidak ada settingan dibalik ini semua Latar belakangnya adalah bahwa anak ini beberapa bulan yang lalu tiba-tiba datang ke sini tanpa diundang ingin bersahadat. Tentu kami memang eh, senang mendengarkan ini, tapi tidak ujuk-ujuk langsung disahadatkan detik itu juga. Kami memberi waktu kurang lebih dua minggu untuk memperbaiki diri. Kemudian dia ada penilaian dari kami di sini. Kami pantau dan seminggu kemudian masuk lagi saya memanggilkan eh, salah satu Kristen untuk mendidik dia supaya dia tetap menjadi Kristen itu Alhamdulillah anak ini tidak terpengaruh dengan datangnya satu pendabat Kristen Ibu Tiwati Mina, tidak terpengaruh tetap ingin bersahadat kemudian kalau nggak salah seminggu kemudian datang lagi, tanpa saya undang, tanpa kami undang, datang lagi, ya akhirnya dengan keputusan Dewan Suruh, Amir, dengan jamaah, diizinkan untuk bersahadat. Kalaupun sekiranya anak ini belum tentu, belum mengetahui Kristen secara menyeluruh, dengan faktor-faktor keterbatasan tadi itu, Ya bisa dimaklumi yang jelas siapapun yang keluar dari Islam apalagi sudah dibaptis berumur setahun jangan ke setahun satu detik saja Anda sudah tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta alam semesta apalagi sudah dibaptis itu namanya sudah murtad artinya wajar diberi label atau predikat kepada Simon Perez adalah seorang mualaf karena kembali lagi ke Islam Sekali lagi tanpa rekayasa. Lebih kurangnya, kalau memang anak ini belum ngerti benar Kristen seperti apa, ya mohon eh, dimaklumi karena memang eh, dia tidak pernah dididik. Salahnya siapa? Salahnya orang-orang di daerah dia kenapa enggak dirangkul, kenapa nggak diberi penjelasan, kenapa nggak dijawab pertanyaannya. Padahal pertanyaan-pertanyaan Simon Peres kepada orang yang membaptis dia itu pertanyaan standar. Tapi saya rasa pertanyaan-pertanyaan memang itu sulit untuk dijawab. Ya, sulit untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan orang yang terbuka cakrawala berpikirnya. Kenapa? Cenderung dalam konsep mempertanyakan tentang Yesus. Jawabannya selalu bertele-tele nya tadi. Christian Solder itu... Saya kalau menjawab di sini butuh waktu yang panjang, padahal untuk menjawab konsep Tuhan butuh waktu satu detik. Siapa sembahamu? Siapa namanya? Tinggal disebut. Tapi kalau trinitas ya sulit butuh waktu dijelaskan dulu. Dan pertanyaan tidak akan terjawab dengan buaya yang dengan asumsi-asumsi yang sulit dicerna oleh akal pikiran yang sehat kecuali terdoktrin. Nah inilah yang membuat. Simon Perez gitu, kembali bahwa saya selama ini salah alamat dan mengakui segala perbuatannya keliru, kembali ke jalannya. Mener, resikonya adalah apabila dia tidak bisa membawa istrinya satu aki dadakan, dia resikonya adalah cerai. Kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi, Istri cantik punya anak, tapi kalau dia gagal. Atau istrinya tidak mendapatkan hidayah, belum waktunya, cerai. Dan tidak boleh berhubungan dulu. Itu resiko. Dibanding dengan umat sebelah seperti apa coba. Baikan bumi dan langit, kebohongan di sana-sani, kebohongan publik. Itulah kira-kira perbandingannya. Baru satu saja. Terus kemudian diprotes sedemikian rupa begitu belum lagi ini uh, uh, apa si niya idol itu orang sudah murtad kembali mualaf semua kepanasan semua kepanasan buat apa coba kalau kami ajaran Islam anak mau pindah mau murtad Islam tidak akan berkurang nilai kebenarannya karena Islam itu agama yang paling sempurna diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada ayat suci apapun mengatakan agama inilah yang paling benar kecuali agama Islam. Dengan itu. Terima kasih ya semuanya sampai di sini dulu ya Pak Jule, izin dari ditutup. lahir Ada yang mau Nanut, yang lain? Silakan sedikit boleh, bang. Iya, silakan. Iya, uh, karena tadi udah udah ditambah sedikit banyak, saya mau nambahin sedikit aja. Iya, silakan. Ya, berkaitan dengan ini, uh, saya bicara di luar agama ya, Nah, uh, karena saya juga senang gabung di sini, di CCC, uh, iya. kondisinya lebih enak daripada di tempat lain. Kemudian Masih. tadi juga dibandingkan dengan Pak Bulu. Iya. jadi saya sendiri pribadi juga menolak dengan apa yang dilakukan Pak Bulu. Pesan-pesan pun sebenarnya sudah disampaikan, tetapi karena pilihan kembali lagi kepada pribadi, kita tidak bisa memaksa dengan memaksa untuk berhenti atau bagaimana tidak bisa. Jadi sebenarnya pesan itu sudah disampaikan. Nah, saya senang sekali ketika tadi Pak Sul juga mengatakan, Pak, Pak Handi juga mengatakan bahwa CCC ini berbeda terlebih lagi dengan eh, channel Pak Gulu Artinya, channel CCC juga akan menerima kritik ya. Saya bicara di luar agama begini, karena judul yang dibawa membawa kata Katolik, maka secara tidak langsung saya sebagai pribadi yang menganut Katolik, pada awalnya memang memang percaya 100% cuman ketika ditanya ternyata berbeda. Tadi saya sempat spontan memang ada sedikit. Ya memang tertawa tapi begini. Maksudnya bukan berarti saya terus meragukan kredibilitas Aziz enggak. Tapi ya seperti Pak Benjenengan tadi pada ketawa ketika ada statement dari apa? Dari video Paman Ubulu itu ya. Jadi itu spontan saja tidak ada alasan apapun di belakang itu. Begitu ya, Pak kemudian terakhir saya minta maaf ketika apa yang tadi terjadi itu kira-kira sedikit banyak menimbulkan, apa rasa nggak enak. Jadi dari saya, terakhir saya minta maaf soal yang tadi, kemudian yang berikutnya saya harap hal ini tidak terjadi lagi, terutama setelah tadi dibuktikan bahwa KTP-nya adalah Kristen, tapi judul yang dibawa adalah Katolik. Kalau Katolik itu KTP-nya tetap Katolik. Begitu Pak dari saya, terima kasih dan maju terus CCCC. Oke, okay, makasih, makasih bro admin ya, karena tadi uh, Simon Perez juga uh, dia apa ya keilmuannya tentang dia pikir itu Kristen ya Katolik, Katolik ya Kristen gitu kan, dia udah akui bahwa keilmuannya di sana memang kurang gitu ya, yang jelas dia adalah Kristen. Adapun kalau Katolik bukan Kristen ya, monggo-monggo saja, yang jelas di sini hanya persepsi bahwa bukan Katolik terserah, tapi ada ini juga mengakui bahwa dia adalah Kristen tadinya. Itu saja salah persepsi saja, yang jelas pada intinya anak ini udah murtad dari Islam, mau dia dari Katolik, mau dia dari apapun dia, yang jelas murtad. Dan kembali lagi adalah mualaf dan datanya akurat, tanpa rekayasa, itu saja sih menurut kami di sini, Bro Admin, terima kasih sudah minta maaf, kami juga minta maaf, dan Anda sering di sini berjamaah bersama kita, saya mohon. Kiranya teman-teman Kristen, ya, sudilah kiranya mengikuti uh, apa seperti yang Bro admin lakukan. Ini begitu, tidak perlu lagi uh, ada semacam gerakan-gerakan ra, radikal, monolog, membaca, atau membahas Al-Quran, membahas hadis, Tanpa ngerti bagaimana penafsiran pokoknya. Hati-hati saja kalau tersandung dengan hukum, tapi di sini uh, dilarang untuk monolog, ya, membahas Bible tanpa ada hak jawab atau ada area di arena diskusi. Kira-kira begitu, saya kembalikan ke Amir untuk ditutup. Baik, terima kasih Mas Andi. Ini sudah dua jam lebih ya. Sekali lagi buat teman-teman yang di semua Menara Siar, tolong dan tolong sekali lagi mohon pengertiannya yang punya status kunci biru untuk jangan asal hapus. Kalau ada OTEN yang mengujat di sana, wajib Buat teman-teman yang di live komen Untuk meluruskan hujatannya yang ada di live komen Mereka menghujat Kita jawab hujatannya itu keliru Tidak benar Tunjukkan bahwa kita itu agama yang benar Dengan menampilkan ayat-ayat di Al-Quran Mereka menghujat kita luruskan Kita luruskan kecuali menyepam Menyepam itu artinya adalah menulis satu kata Tapi berkali-kali itu nyepam Boleh kalian hapus Tetapi kalau mereka mau diajak dialog di live komen Ayo teman-teman ajak dialog mereka Karena apa di Islam kita diwajibkan Sampaikanlah, meskipun hanya satu ayat Ya, Kalau kalian tidak mampu menjawab Kasih link JCC, suruh naik ke sini Ayo kita diskusi dua arah Yuk kita diskusi Buat teman-temanku yang Kristen yang suka menghujat Kami welcome kepada kalian Silakan tunjukkan kemampuan kalian di sini Ingat Tanda orang yang tidak mampu berpikir adalah dengan menghujat ya, Ingat Kalian menghujat di live comment maupun menghujat di sini kalian akan mempermalukan agama kalian sendiri. Karena saya yakin di agama Kristen juga diajarkan kasih sayang. Tuh ingat ya, semakin kalian menghujat, maka semakin tercorenglah agama kalian sendiri. Wajar kalau sek sampai sekarang Kristen menjadi agama minoritas. Karena kebanyakan teman-teman Kristen kalau berdiskusi di sini, sudah terpojok dengan argumen, dengan logika, mereka itu akan menghujat. Jadi, Buat teman-teman yang Kristen khususnya kalau kalian mau berdiskusi dengan kami, silakan. Silakan masuk ke JCC, kami menantikan Anda dengan tangan terbuka. Yuk kita berdiskusi juara. Sampaikan kebenaran Kristen di JCC. Hadapi kami yang ada di sini, jangan jadi pengecut. Ya, teman-teman dan juga buat teman-temanku yang muslim, kalau kalian punya status kunci biru yang saya percayakan, jangan asal memiut karena jejak digital itu ada di sana. Jawab, jawab hujatannya kita jawab dengan jawaban itu minimal kita bisa memberitahu saudara kita yang Muslim bahwa hujatannya itu kita luruskan ya hujatannya mereka kita luruskan di melalui live comment jangan dihapus jangan dihapus biarkan mereka menghujat kita di sini meluruskan agama kita tidak akan tercoreng agama kita tidak akan dihancur hanya karena satu dua penghujat jadi jangan takut teman-teman ada hujatan kita luruskan. Ya, mohon pengertiannya. Oke, ini sudah 2 jam lebih, kiranya uh, sudah cukup diskusi ini. Semoga saja kajian yang ada di JCC ini bisa bermanfaat untuk diri saya, bermanfaat Bein. untuk saudara-saudara saya yang ada di JCC, dan juga bermanfaat untuk saudara saya yang ada di live comment, dan juga bermanfaat untuk saudara yang berlainan dengan iman dengan kami. Yuk kita bangun uh, toleransi bersama dengan berdiskusi dengan cara yang baik, Alkitabia dan memakai logika Ya itu aja yang teman-teman ya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kita, kita jumpa lagi nanti di lain-lain Tahan dulu jangan ada yang berbicara Unifikat official sudah clear